15. Terima kasih Aja kalau misalnya belum oh sorry ya suaranya, Bu Fika belum ada ya Bu? Ya, Halo, suara saya masih bergema, tidak terlalu Bu. Oke, okay. Bu, okay. uh, kalau misalnya Bu Fikanya sudah uh, ada sebelum 9 15, uh, langsung saja ya. Tapi kalau misalnya belum ada, uh, kita tunggu 9.15 karena masih ada beberapa kan ya. Ibu. Terima kasih, Bu. Mbak Ajeng mungkin bisa dimulai, Mbak Ajeng, supaya kita bisa hemat waktu. Baik, Ibu. Mohon izin sebelumnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita melanjutkan agenda kita, izinkan saya untuk membacakan tata tertib sidang pleno Himpunan Mahasiswa Program Studi Informasi Sistem Sorry, Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Yang pertama, peserta hadir 5 menit sebelum persidangan dimulai. Satu tertib yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, mengikuti seluruh rangkaian persidangan. Yang keempat, persidangan dilaksanakan secara virtual yang menggunakan aplikasi Zoom. Yang kelima, ketetapan dan keputusan hasil sidang ditetapkan di Jakarta. Yang keenam, seluruh peserta wajib menyalakan kamera. Dan yang ketujuh, dilarang meninggalkan persidangan tanpa izin pimpinan sidang. Yang kedelapan, dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu kelancaran persidangan. Yang kesembilan, yakni menaati tata tertib yang telah ditetapkan. Ketentuan yang selanjutnya tentang instruksi dan tanggapan. Yang pertama, peserta yang akan melakukan instruksi maupun memberikan tanggapan harus menekan tombol raise hand terlebih dahulu dan mulai berbicara apabila telah dipersilahkan oleh pimpinan sidang. Yang kedua, instruksi maupun tanggapan harus singkat, padat, jelas, dan juga sopan. Yang ketiga, instruksi atau tanggapan mengenai kesalahan, penulisan, dan perbedaan istilah akan menjadi catatan persidangan dan tidak perlu diperdebatkan. Yang selanjutnya, yakni penggunaan palu sidang. Palu diketik satu ketukan menandakan bahwa keputusan atau ketetapan disepakati dengan kalimat sepakat. Palu diketukan kedua, menandakan perpindahan at palu sidang diganti dengan kalimat pergantian pimpinan sidang. Palu diketuk ketiga, menandakan sidang dibuka atau ditutup, diganti dengan kalimat sidang dibuka atau ditutup. Dan yang terakhir, palu diketuk lebih dari tiga kali menandakan perhatian, yakni digantikan dengan kalimat mohon perhatian. Berikut adalah tata tertib sidang yang harus kita uh, untuk acara malam ini Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Vika Febri Mulyati MKom selaku Ketua Program Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Yang saya hormati Ibu Kurniati Asmar MKom selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Cyber Asia serta Bapak dan Ibu dosen tetap Universitas Cyber Asia dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Izinkan saya untuk menjadi pembawa acara pada malam hari ini dalam agenda pelantikan dan juga beberapa agenda yang lain yang nanti akan disampaikan oleh ketua panitia kita. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Acara yang kedua yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Fuad Hasan selaku ketua divisi. Kerohanian kepada Bapak Fuad Hasan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk memimpin doa. Mohamoga dengan adanya... Kita berdoa ini di hari ini, tanggal 15 Maret 2022. Adapun Adapun yang hajat-hajat, teman-teman, khususnya mobil khusus, orang-orang tua kita, dosen, maupun tak prodi, hingga jajaran di atasnya. Kalau berikan peridoan. Ya mulai astagfirullahal azim astagfirullahal azim astagfirullah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim syahadu alla ilaha illallah wa adduhu la syarika wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya arhamarrahimin, rahimin irhamna irhamna irhamna irhamna ya zal jalali wal ikram Allahumma ya Allah Ya Hanan Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Mumin Ya Aziz Ya Jabbar Ya Gopar Ya Gopar Allahumma ya Allah Ya Allah Kami di wadah Universitas Kungsia ini Memohon pertolonganmu saya memohon ampunanmu, ya Allah, muliakanlah acara yang kami selenggarakan ini. Ridhoilah kami, ya Allah, dengan keselamatanmu, dengan turunnya rahmatmu, agar kami mendapat berkahmu, ya Allah. Ya Allah, peliharalah ya Allah orang-orang tua kami. Baik yang ada di rumah, maupun yang ada membimbing kami di Universitas Seber Asia. Ijabah ya Allah, Ijabah ya Guq'ah, Ijabah ya Fattahu ya Ali. Allahumma ya Allah. Perkenankan ya Allah, Rabbi arzini al al-ashkur nikmat takan lati ang amta alai ya qul wow. qul rabbihirhamikan fii ba'iditas sholihin allahumma ya allah ya allah rabbana ya a'tina min ladunka rahmatan kama a'taina ya allah seiring iring lantunan azam bergema nang di tempat kami ya allah mulia kanalah ya allah jadikanlah kami ya Allah perintis sejarah dalam perjalanan anak-anak bangsa yang lahir ya Allah di negara Republik Indonesia baik dari Sabang hingga dengan Merauke kami berkumpul menjadi satu wadah perkonsiliasi am Allahumma ya Allah ya Allah Tuntunlah kami Ya Allah, Tuntunlah kami Ya Allah, menjadikan ini menjadi momen buat kami Ya Allah, menuju jalan dunia sebaik-baiknya dunia Ya Allah, sebaik-baiknya dunia kembali, ya insya Allah sebaik-baiknya dunia kembali, ya hingga menuju pulang, pulang sebaik-baiknya akhirat kami, perbanan hati yang fit dunia, asalah. اقرأ باسم ربك الذي خلق فخرجه الانسان من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Bapak Fuad Hasan Jombong ke acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Panitia Yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Divisi HRD sekaligus memaparkan beberapa agenda yang akan kita selenggarakan pada malam ini kepada Bapak Jeremy di Pursi Lahok Terima kasih kepada Mbak Ajeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat, Kepala Program Studi Sistem Informasi UNSIA, Ibu Vika Febriat, Muliati, Yang terhormat para dosen tetap program studi Sistem Informasi UNSIA. Yang terhormat panitia penyelenggara, Musyawarah besar pertama HIMSISFO UNSIA. Yang terhormat rekan-rekan mahasiswa, pengurus, dan anggota HIMSISFO UNSIA. Yang terhormat rekan-rekan mahasiswa. Recording in progress sebagai tamu dan undangan uji syukur kami panjatkan pada Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidupnya lah yang kita semua dapat hadir di tempat ini dalam acara manusia besar pertama himsifo Unsia sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada seluruh undangan yang sudah hadir dalam acara ini pada malam ini, saya selaku ketua panitia pelaksana kegiatan Mubes pertama Himsisfo akan menyampaikan laporan dan agenda kegiatan pada malam ini. Berikut laporan dan agenda kegiatan pada malam ini. Yang pertama, Musyawarah Besar pertama Himsisfo Hunsia yang dilaksanakan via Zoom online pada tanggal 14 Maret 2022 dimulai pada pukul 19.00 sampai dengan selesai. Yang kedua, tujuan terselenggaranya musyawarah besar pertama, HIMSIS UNSIA, adalah bermusyawarah demi mencapai keputusan bersama dalam penyusunan dan revisi ADART. Yang ketiga, peserta kegiatan adalah Kaprodi SI UNSIA, karena dosen tetap Prodi SI UNSIA, si pengurus inti dan anggota HIMSIS mahasiswa Prodi SI selaku tamu dan undangan. Dan yang keempat adalah, Agenda dan tujuan kegiatan Musyawarah Besar pertama Himsisfo ini adalah pelantikan pengurusan ma mohon maaf pelantikan pengurusan pertama Himsisfo dilanjutkan dengan pembahasan ADART ART Himsisfo dan yang terakhir adalah pemaparan program kerja oleh masing-masing divisi dan four wheels, dan pemap pemaparan program kerja unggulan dan oleh ketua dan wakil, -wakil ketua Himsisfo yang terpilih Demikianlah laporan dan agenda kegiatan Musyawarah besar pertama Tim Sisforuncia, saya selaku Pak Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatin, kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada seluruh tamu dan undangan yang hadir berpartisipasi pada Musyawarah besar pertama Tim ini. Demikian yang saya dapat sampaikan apabila kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Jeremy atas sambutannya. Acara yang selanjutnya ya ini sambutan dan pemaparan dari Pembina Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi kepada Ibu Kurniati Asmar, SKOM-MKOM, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ajang, terima kasih untuk rekan-rekan tadi dari Pak Puat Hasan dan Ketua Panitia ya Pak Jeremy Tambunan ya. Oke, okay, eh, hari ini sesuai agenda kita melakukan musyawarah besar atau rapat kerja ya bisa juga disebut rapat kerja di mana di dalamnya ada pelantikan dan kita akan melakukan eh, pembahasan Arit serta pemaparan eh, program kerja unggulannya. Eh, saya mau menyampaikan secara singkat saja. Di sini eh, saya akan ditugaskan untuk membina rekan-rekan yang akan dilantik sebentar. Eh, harapan saya agar kita semua dapat membangun prodi ini lebih baik lagi ya dengan eh, pembentukan Insyspo ini dan dengan nama ya, sudah ada namanya ya Kabinet Cyber United ya. Eh, dan secara singkat saya mau mengutip kata-kata yang pernah disampaikan oleh Mbak Nana ya atau Mbak Najwa Sihab, bahwa kita berkuliah itu bukan hanya tentang kuliah, teori-teori yang kita pelajari di mata kuliah, tetapi juga tentang orang-orang yang kita ketemui. Jadi meskipun kita melalui online, saya harap rekan-rekan melalui organisasi ini bisa berkomunikasi, bisa belajar dengan rekan-rekannya, bisa mengambil apa saja yang baik dari rekan-rekannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Najwa Sihab itu benar ya, kita belajar atau kuliah, tidak hanya belajar tentang teori saja tapi kita bisa belajar mengambil hal-hal baik dari orang-orang uh, yang lainnya. Semoga uh, Himsispo ini uh, dalam masa kerjanya bisa bekerja dengan baik, visi misinya dapat tercapai. Uh, terima kasih Mbak Ajam. Saya kembalikannya. ya. Terima kasih buat atas sambutannya. Menyingkat untuk acara yang selanjutnya yakni sambutan dan Sambutan sekaligus pelantikan kepengurusan yang baru oleh Ibu Kepala Program Studi Sistem Informasi kepada Ibu Vika Febri Mulyaki Kom, Kom, Disilahkan. Oke, teman-teman, selamat malam. Uh, Sehat ya semuanya ya. Para anggota imsiswo, pengurus, panitia, pembina, dosen, Tetap uh, semuanya, uh, terima kasih uh, telah mengundang saya dalam kegiatan ini. Uh, jadi di sini adalah pelantikan dan juga MUBES ya, sekaligus MUBES. Uh, dan kami akan mendengarkan ADART yang akan teman-teman paparkan kepada kami. Oke, pertama-tama uh, yang pastinya saya selalu mengapresiasi apa yang mahasiswa saya lakukan. Uh, contohnya seperti ini menurut saya sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Terima kasih kepada teman-teman, ini yang baru ya, sudah perombakan. Terima kasih sudah mau belajar, uh, mau mendengarkan dosennya ya. Ibu Nia juga terima kasih sudah membina mahasiswanya. Uh, saya melihatnya, ya. Saya melihatnya dari uh, awal, dari penyampaian surat, ya, pengiriman surat ke saya. Uh, menurut saya, sudah oke okay untuk suratnya. Uh, formatnya juga sudah benar, ya, teman-teman. Jadi, saya uh, ngerasa ini sudah bagus dan saya ingin kedepannya tidak hanya di depan saja yang bagus ya kedepannya nanti teman-teman juga akan lebih bagus lagi gitu saya harapkan himsispo akan lebih berkembang lagi ya karena di sini juga uh, bunia atau bu kurniati selaku pembina juga hanya membina teman-teman perannya di sini tapi yang melakukan atau uh, apa ya uh, melakukan kegiatan tersebut itu adalah teman-teman Semuanya jadi, baik tidaknya sebuah organisasi itu ada di anggotanya, ya, dan juga pembinanya sebagai pendukung, gitu ya. Pembina support, tapi pelakunya adalah teman-teman. Jadi, saya berharap teman-teman ke depannya akan lebih baik lagi dari ini. Uh, baiklah, uh, kalau gitu, ini mohon maaf, ini langsung pelantikan atau bagaimana, ya? Ini saya belum tahu nih untuk susunan acaranya Ada yang bisa menjawab Panitia? Iya Ibu, mohon izin menjawab Atau... ya Ibu ya. Uh, Memberikan sambutan Sekaligus pelantikan Ibu Mohon izin Oke, okay. okay. kalau gitu Maaf ya backgroundnya Bukan bisa Sekaligus sekalian dikumpulkan Serta organisasinya Karena mungkin Bu Pika Tidak dapat ya Bu Pika Ya Iya benar. Heeh. Dan untuk organisasi. ini sebentar ya, Ibu. Iya, siap. Mau izin rekan, rekan, apakah share skrinnya terlihat? Sudah terlihat. Sudah terlihat. Ya, Mbak Jeng. Ya, terima kasih. Bisa diperbesar lagi, Mbak Jeng? Baik. Bisa. Oh. Mau izin ibu. Oke. Apakah terlihat, Bu Fika? Mohon maaf Ibu Vika, mic-nya masih ter sepertinya. Oh iya, maaf, maaf. Ya, yang bawahnya. Yang di bawahnya saya mau lihat ya, Mbak Ajeng Boleh Ibu. Oke. Okay. Oke, okay, kewirausahaan. Oke. Hmm. Oke. Okay. Uh, ini adalah struktur yang baru ya teman-teman ya, nanti akan dijelaskan ya mungkin ya dia di ADART-nya ada ya iya ibu iya, oke okay. <tuh> oke okay, uh, kalau gitu saya lantik teman-teman uh, sebagai anggota pengurus Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi dan saya resmikan him sebagai Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi tertanggal 15 tanggal 15 ya nih ya 15 ya. Maret 2022. Oke. Okay. Ya, silakan ya. lanjutkan pekerjaannya. Silakan untuk visi misinya dikerjakan untuk program kerjanya di -list dan kerjakan seperti yang sudah teman-teman lakukan di dalam ADART. Untuk SK itu ada di pengurusannya di saya. Nanti saya minta saja untuk e, daftar namanya. Gitu ya untuk saya ajukan SK ke atasan. Oke mungkin demikian teman-teman dari saya selamat bekerja. Selamat membangun himpunan mahasiswa Prodi. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Saya ucapkan, uh, saya akhiri wabilihan topik wabilih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Vika atas sambutannya sekaligus pelantikan. Dan saya ucapkan selamat atas pelantikan yang baru teruntuk ketua dan wakil hidup sekolah jajarannya. Semoga bisa mengemban amanah ini dengan baik dan juga bisa turut andil dalam memajukan Universitas Tercinta Kita, yakni Universitas Cyber Asia. Nah. Acara yang selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua dan Wakil Ketua Hemsispo yang baru kepada Bapak Arman Widodo dan Bapak Ahmad Haryanto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Mbak kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat, Kaprodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia, Ibu Vika Febi Muriati, M.Kom. Pada yang terhormat, para dosen tetap Program di Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Kepada yang terhormat, pembina himpunan mahasiswa Sistem Informasi, Ibu Kurniati Asmar, M.Kom. Pada yang terhormat, rekan-rekan uh, mahasiswa pengurus dan anggota Hiburan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Syarifah Asia serta yang terhormat uh, panitia penyelenggara pelaksanaan pelantikan dan mubes yang pertama Hiburan uh, Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Syarifah Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kami banyakkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidrohnya kita semua dapat hadir di tempat ini, dalam keadaan sehat walafiat. Saya Arman Widodo, bersama rekan saya, Saudara Ahmad Haryanto, sebagai ketua dan wakil ketua Hing SISPOT terpilih, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen dan rekan-rekan mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia, yang telah menunjuk dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk memegang amanah memimpin himpunan mahasiswa sistem informasi pada periode pertama ini dalam satu tahun ke depan. Walaupun kami sadar bahwa kami ada di sini memberikan sambutan diangkat secara aklamasi, namun ini bukanlah satu tolak tol ukur bagi kami untuk mewujudkan niat kami berdua menjadi pelopor kepengurusan, membangun dan berusaha mewujudkan himpunan mahasiswa sistem informasi sebagai organisasi yang terus berkembang dan dapat memberikan karya terbaik bagi Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia Melalui sambutan ini kami mengajak rekan-rekan mahasiswa selaku pengurus dan anggota Bersama-sama membangun masa depan hiburan mahasiswa sistem informasi Tanpa melupakan kewajiban kita sebagai mahasiswa Untuk lebih meningkatkan prestasi kita dalam bidang akademik Agar menjalin sinkronisasi antara pendidikan akademik dan pendidikan organisasi karena kedua pendidikan tersebut saling berkaitan untuk kita baik dalam ilmu secara edukatif dan pemahaman soft skill kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membangun keduanya dalam wadah himpunan mahasiswa Sistem Informasi Universitas Cyber Asia dengan satu tekad dan tujuan untuk kita masing-masing membangun dan mengembangkan jati diri kita dalam organisasi dan pengembangan akademik. Akhirnya, kami selaku ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Sistem informasi terpilih mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan mahasiswa dan para dosen Prodi sistem informasi. Ini bukanlah suatu kebanggaan bagi kami berdua, melainkan suatu tanggung jawab yang rekan-rekan mahasiswa amanahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami harap rekan-rekan mahasiswa dapat mengingatkan kami apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menjalankan organisasi ini, serta kami juga mohon arahan dari pembina Hinsisto agar organisasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mencapai tujuan demikian sambutan yang dapat kami sampaikan apabila ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf wabillahi taufiq wa wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk Bapak Arman Widodo untuk sambutannya Acara yang selanjutnya yakni akan melanjutkan ke pembahasan ADART yang akan saya serahkan kepada uh, Ketua Sidang pada malam hari ini kepada Bapak Trimo dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang terhormat kepada Ibu Kaprodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia, Ibu Ibu Fika dan juga Pembina SIMSFO Ibu Kurnia Di asma dan juga Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Terima kasih eh, sudah memberikan waktu kepada saya untuk memimpin sidang. Tapi sebelum masuk ke agenda persidangan di sini untuk agenda malam ini sidangnya hanya pembahasan adart seperti tadi sudah disatukan dalam tata tertib persidangan untuk interupsi kita batasi hanya pada konten eh, pada konten atau fokus kepada isi adart AD kalaupun nanti ada interupsi mengenai kesalahan penulisan, beda istilah, itu nanti akan menjadikan catatan persidangan untuk kami. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, Sidang Pleno, musyawarah besar Himpunan uh, Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Cyber Asia tahun 2022 dinyatakan dibuka. Untuk selanjutnya pembahasan anggaran dasar Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Himsisfo Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia Bab 1 Nama, waktu dan tempat Pasal 1 Nama organisasi kemahasiswaan ini bernama Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi atau HIMSISVO, program studi informasi Universitas Cyber Asia. Bagaimana peserta sidang? Sepakat. Pasal 1 dinyatakan sepakat. Pasal 2, waktu dan tempat. HIMSISVO, program studi sistem informasi Universitas Cyber Asia didirikan pada tanggal Hai pada tanggal Sabtu 11 September 2021 untuk waktu yang tidak ditentukan dan bertempat di Universitas Cyber Asia Menara Universitas Nasional 1 dan 2 Hai bagaimana peserta sidang sepakat sepatu izin sepatu-sepatu untuk ini kalau sekarang atau uh, Berdirinya IMSISVO itu yang pertama dulu atau hari ini? Kita pakai tanggal yang sekarang. Tanggal yang sekarang ya? Berarti ya. diantik. Sekarang dicatat, kita bisa beri nanti. Baik, untuk pasal 2 menjadi catatan untuk persidangan malam hari ini, terutama di tanggal penetapan IMSISVO. Pasal 2 sepakat? maka, pak, akan bab 2 asas organisasi pasal 3 asas organisasi ini berlandaskan pancasila dan mengikuti aturan ketetapan dari program studi sistem informasi universitas cyber asia bagaimana ketergantungan cepat-cepat maka pak Dua, pasal tiga, dinyatakan sepakat. Bab tiga, landasan organisasi visi dan misi. Pasal empat, landasan. himsisfo Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan dharma Perguruan Tinggi serta Trilogi dan panca kesadaran mahasiswa atau mahasiswi program studi sistem informasi Universitas Cyber Asia bagaimana Serta sidang sepakat Bapang, sepakat sepakat sepakat bab tiga landasan organisasi visi dan misi pasal empat dinyatakan sepakat pasal lima visi dan misi visi menjadi organisasi himpunan yang mampu mewujudkan mahasiswa program studi sistem informasi Universitas Cyber Asia yang aktif, solid, amanah, dan bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan program studi sistem informasi Universitas Cyber Asia. Kedua, misi. Satu, mengoptimalkan himsisfo sebagai wadah aktif berorganisasi dan menampung segala aspirasi mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Kedua, meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Tiga, mengawal dan mengawasi jalannya kebijakan terkait pengembangan program studi Sistem Informasi, baik kebijakan internal HIMSISPO, maupun Kebijakan Kampus Universitas Cyber Asia. 4 membangun relasi baik internal maupun eksternal Prodi Sistem Informasi terkait pengembangan bakat akademik dan non-akademik mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Bagaimana peserta? Bakat. Bakat. Bakat isinya masih ada di mana? Masih ada. Masih ada. Ya. Uh, untuk misi nomor lima Meningkatkan kinerja Himsisko untuk mendukung Pengembangan mahasiswa Prodi sistem informasi Baik dalam bidang akademik Maupun non-akademik Membangun dan mengoptimalkan Media digital mahasiswa uh, Media digital HIMSISCO Sebagai media informasi yang berintegrasi Bagaimana Pak Pak sepakat. Sepakat. Apika mengenai visi Misi menyatakan sepakat. Bab 4. Tujuan, status dan sifat. Pasal 6. Tujuan. Terbinanya insan akademis, pencipta dan pengabdi sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tertah sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dan masyarakat Indonesia. Bagaimana, Berserah Tidang? Sepakat. Sepakat, Pak. Sepakat, sepakat. Bab 3, pasal 6, dinyatakan sepakat. bab 4. bab 4. bab 4, pasal 6, dinyatakan sepakat. Pasal 7 status dan sifat himpunan mahasiswa sistem informasi atau disebut HMSI, program studi informasi Universitas Cyber Asia adalah organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang berstatus lembaga kooperatif dalam struktural kemahasiswaan dengan Universitas Cyber Asia dan bersifat otonom. Bagaimana? Bertasidang? Sepakat. Bab 4 pasal 7 dinyatakan sepakat Bab 5 Keanggotaan Anggota HIMSISVO Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia adalah mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia dan terdaftar pada semester berjalan Bagaimana peserta sidang? sepakat sepakat Bab 5 Pasal 8 dinyatakan sepakat. Bab 6 Kekuasaan dan kepemimpinan. Pasal 9 Kekuasaan. Kekuasaan tertinggi Himsisfo, Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber berada pada Musyawarah Besar atau Mubes Him Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Bagaimana? serta sidang? Sepakat. Se sepakat. Bab se se 6 Pasal 9 dinyatakan sepakat. Pasal 10 Kepemimpinan. Kepemimpinan organisasi HIMSISPO, program studi informasi Universitas Cyber Asia dijalankan sepenuhnya oleh pengurus HIMSISPO. Pengurus organisasi HIMSISPO, program studi sistem informasi Universitas Cyber Asia diangkat dari peserta dalam usaha besar dengan mengangkat formatur. Tiga, mata jabatan pengurus HIMSISPO, program studi sistem informasi Universitas Iberatia adalah satu tahun kepengurutan, setelah itu dapat dipilih kembali. Bagaimana nah, peserta siang? Sepakat. Sepakat. sepakat. Bab 5 pasal 10 dinyatakan sepakat. Bab 7, atribut. Pasal 11, atribut. DMSISFO Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia mempunyai atribut yaitu bendera, lambang, almamater, pengurus, dan stempel. Dua, atribut DMSISFO Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyberasia diatur dalam anggaran rumah tangga ART DMSISFO Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia masih ada ya, terusannya bisa ini ya? Oh, beda sudah sudah, D... sudah. Uh, atrimo, yeah? bisa supaya, kalau bendera, tidak sudah bagaimana peserta sidang? terima kasih. terima Bentara saja dihapus. Oke? Okay? Oke, okay, sudah. Kalau e. untuk almamater, Bu? Oke, okay, boleh. Itu bisa jadi PDH. Almamater itu bisa disebut PDH, ya? Mungkin PDA, okay. seragam PDH juga, Bu. Ya, terus saja kalau mungkin diubah, ya. Almamater pengurus atau PDH. Terima kasih, Ibu, untuk masukannya. Bab 7, pasal 11. Ini menjadi catatan persidangan malam ini dan bisa dijadikan di PK untuk tunjauh kembali. Lanjut, bab 8. Jadi ini sepakat ya, pasal 11. Dil e dilakukan pencatatan untuk bendera diindahkan. Sepakat? Sepakat dengan catatan. Sepakat dengan catatan. Lanjut, untuk bab 9. Sembilan berbendaharaan pasal 12 harta benda satu yang termasuk harta benda Himsisfo program studi sistem informasi Universitas Cyber Asia adalah semua benda atau barang perlengkapan yang telah terinventarisasi kedua harta benda Himsisfo program studi sistem informasi Universitas Cyber Asia diperoleh dari Usaha-usaha yang halal dan tidak mengikat. Sumbangan-sumbangan lain yang halal dan sah. Bagaimana peserta sidang? Sepakat. sepakat. Sepakat. Sepakat. Sepakat. Bab 9 pasal 12 dinyatakan sepakat. Bab 10 Perubahan dan pembubaran. Pasal 13 perubahan dan pembubaran, perubahan ADART dan pembubaran organisasi GIMSISPO program studi sistem informasi Universitas Cyber Asia hanya dapat dilakukan dalam sawarah besar GIMSISPO program studi sistem informasi Universitas Cyber Asia atau yang diadakan khusus untuk itu. Bagaimana? Silahkan peserta sidang. sepakat sepakat bab sepuluh pasal 13, dinyatakan sepakat bab 11, penjabaran anggaran dasar aturan tambahan dan pengesahan pasal 14, penjabaran anggaran dasar atau ad penjabaran anggaran dasar dirumuskan dalam anggaran rumah tangga ART IMSISVO, Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia beralamat Jalan Harsono RM nomor 1 RT 9 RW 4 Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kode pos 12550 Bagaimana peserta sidang Sepakat. sepakat sepakat bab 11 pasal 14 dinyatakan sepakat pasal 15 aturan tambahan hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dan penjelasan anggaran dasar dimuat dalam peraturan-peraturan dan pedoman tersendiri untuk penguruh selama tidak bertentangan dengan ADART Hinsipo Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia, bagaimana? Sepakat. Sepakat. Sepakat. sepakat. 11, pasal 15 pasal lima dinyatakan sepakat. Oke, itu ada tambahan dari Uvesa, mungkin bisa dijadikan eh, ini ya tambahan nanti. Ya Bu, yang PJJ itu ya di belakangnya ditambah PJJ, eh, Bagaimana? Bagi -bagi. Bagaimana yang oh, sepakat dengan PJJ? Ya, sepakat, Iya, uh, tambahan Universitas PJJ satu. PJJ 1 oh, ya ya? Iya. Baik hey, untuk Masukannya ini menjadi sebuah catatan untuk persidangan. Berarti ini disepakati dengan catatan. Nah, beserta siang. Sepakat. Sepakat. Sepakat. Lanjut. Pasal 16. Pengesahan. Pengesahan ADART HimsiSfo Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia berlokasi di Universitas Cyber Asia. Menara Universitas Nasional 1 dan Dua ditetapkan dalam sidang pleno musyawarah besar Mubes Ditsipo Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Masih ada lanjutan? Bisa ini? Sudah cukup. Sudah. Sudah sudah, sudah, ya, sudah. sudah. Bagaimana? Peserta sidang. Tepat. Tetapkan. Sepakat. Pasal 16 dinyatakan sepakat. Bab 12 penutup, anggaran dasar AD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan ditinjau kembali dalam musyawarah besar IMSISCO Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Bagaimana? Kan mana? Sepakat. Sepakat, Sepakat. Pahal. Pahal, pahal, Pak Timo. Pak Timo? mau dikandikan atau masih kuat? Masih banyak ini? tinggal air <tum> eh, 6, 6 lembar lagi guys. Ya. Pengalihkan pimpinan sidang dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, sidang ini dialukan kepada ketua Hiburan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Baik, terima kasih pengalihan saya terima. Saya akan melanjutkan membacakan anggaran rumah tangga Hiburan Mahasiswa Sistem Informasi. Insyspo Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia Bab 1 Keanggotaan Pasal 1 Jenis Keanggotaan Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi atau Insyspo Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia adalah Mahasiswa aktif program studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia pada semester berjalan Bagaimana? Pak Pasal satu, pasal satu, ayat sepakat. Pasal 2, syarat keanggotaan. Yang pertama terdaftar pada program studi sistem informasi Universitas Cyber Asia pada semester berjalan yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa, KTM atau surat aktif. Yang kedua untuk anggota harus mengisi formulir keanggotaan dan mengikuti diklat keanggotaan yang bisa dilaksanakan. Pada saat penesan ke pengurusan di Insipo Program studi Sistem informasi Universitas Cyber Asia Yang kemudian itu pasal 2? Sepakat Pas, Pasal 2 sepakat Dan kita dengan pasal 3 Pasal 3 masa Kekanggotaan, ke, ke, masa keanggotaan berakhir karena yang pertama Status kemahasiswaan telah berakhir atau alumni Yang kedua, pindah atau DELO dari Universitas Saingrasia Yang ketiga, melakukan pelanggaran berat atau Aturan Mahasiswa sektor Informasi Universitas Saingrasia Atau Kampus Kelaturan mahasiswa Program Program Sistem Informasi Universitas Saingrasia Dan yang terakhir adalah meninggal dunia Ya, sepakat Sepakat Sepakat, sepakat. Pasal 4 Hak anggota Hak anggota biasa Yang pertama Berhak mendapatkan pelayanan penuh dan pelaku yang sama dengan Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku Yang kedua Berhak memilih dan Yang ketiga berhak mengeluarkan pendapat dan saran Baik tulisan ataupun tulisan lalu enak pasal 4 sepakat. sepakat Untuk pasal 4 disatakan sepakat Pasal 5 Kewajiban anggota dia anggota HMSISFO, Program Sini Sistem Informasi Universitas Cyber Asia berlokasi di Universitas Cyber Asia, menara Universitas Nasional 1 dan 2 berkewajiban menaati ART serta ketentuan lain yang semuanya mengikat ke dalam maupun ke luar serta berkewajiban ikut dalam setiap kegiatan HMSISFO Universitas Cyber Asia Yang kedua, berkewajiban menjaga dan memelihara nama baik organisasi dan almamater Universitas Cyber Asia yang ketiga, berkewajiban membantu pengurus dalam melaksanakan tugasnya Yang keempat adalah Dan yang keempat, wajib menjaga silaturahmi dan hubungan baik dengan para anggota organisasi lain Untuk pasal lima bagaimana? Sepakat? Sepakat, Sepakat. Sepakat. Lanjut, pasal enam Sanksi anggota yang pertama, anggota dapat dikenakan sanksi apabila yang pertama bertindak bertentangan dengan ayat tehim program studi seperti informasi, universitas cyber Asia, beralamat di universitas cyber Asia, menara universitas nasional 1 dan 2 atau, dan ketentuan lainnya. Yang kedua, bertindak merugikan, mencemarkan nama baik organisasi dan alma mater. Yang ketiga, dicabut dari status keanggotaan. Yang kedua jenis ini sanksi, yang pertama peringatan secara lisan. yang kedua peringatan secara tulisan, yang ketiga jika tidak diindahkan maka diberikan SP1, SP2, dan SP3. Yang ketiga anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan dalam rapat pengurus. Yang keempat mengenai peringatan serta tata cara pembelaan yaitu dalam ketentuan dan peraturan tersendiri. Untuk pasal 6 sanksi bagaimana? Sepakat sepakat baik untuk pasal 6 sanksi digambarkan sepakat bab 2 jenis-jenis kekuasaan musyawarah besar pasal 7 status yang pertama musyawarah besar Mubes adalah pemegang kekuasaan tertinggi di HMSSO Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia yang kedua musyawarah besar merupakan musyawarah seluruh anggota HMSSO Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia yang ketiga, musyawarah besar harus diadakan satu kali dalam setahun dan dapat dilakukan apabila organisasi membutuhkan. Bagaimana pasal bambu pasal 7? Sepakat. Sepakat. Untuk pasal 7 ditetapkan sepakat. Pasal 8 wewenang dan kekuasaan. Yang pertama, menetapkan ART, rekomendasi, dan pedoman organisasi bisnis program produk studi, informasi, Universitas Saib Rasia. Yang kedua, memilih dan menetapkan ketua umum formatur. Yang ketiga, mengesahkan laporan pertanggungjawaban atau LPG pengurus pada akhir kepengurusan. Itu pasal 8, pengundang dan kepasan bagaimana? Sepakat. Pasal 8 dinyatakan sepakat. Bab 3 jenis-jenis persidangan rapat tolong dinaikkan bab 3 jenis-jenis persidangan atau rapat, pasal 9 pengertian dan kekuasaan yang pertama, musyawarah besar insiswo, program studiisi terinformasi Universitas Cyber Asia, berlokasi di Universitas Cyber Asia, Menara Universitas Nasional 1 dan 2 sesuai dengan pasal 8 pasal 9 ADRT IMSISVO, Universitas Cyber Asia. Yang kedua, rapat kerja adalah rapat yang diadili oleh pengurus dan Ipsiswo, program di Sistem Informasi Universitas Cyber Asia berlokasi di Universitas Cyber Asia, Menara Universitas Nasional 1 dan 2 untuk membahas program kerja selama satu periode ke depan Di bawahnya ada lagi ada. Kan? yang ketiga pleno adalah sidang yang diadakan pada pertengahan periode untuk mengevaluasi kerja kepengurusan yang keempat rapat anggota adalah dihadiri oleh seluruh anggota untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi hinvisko HINF, program studi sistem informasi universitas cyber asia yang kelima rapat dengan pendapat adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota untuk mendengar pendapat terhadap sesuatu masalah yang dihadapi yang keenam rapat presidium adalah rapat yang diadili oleh unsur-unsur presidium yaitu ketua umum, sekretaris umum, bendahara dan ketua ketua bidang. Kemudian untuk pasal sembilan, 9. Pasal sembilan dinyatakan sepakat. Pasal sepuluh pengurus dan dewan penasehat. Pengurus adalah pengambil kebijakan tertinggi dan bertanggung jawab penuh atas segenap aktivitas anggota. Dewan Penasihat adalah Ketua Program Studi Sistem Informasi dan semua dosen di Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Untuk pasal 10, bagaimana? Pasal 10, dinyatakan sepakat. Pasal 11, tugas dan wewenang pengurus. Yang pertama, bertugas melaksanakan seluruh agenda rutin organisasi. Yang kedua, bertugas menjalankan program kerja dan menjalankan langkah-langkah Strategis menuju tujuan organisasi Yang ketiga, menjalankan amanah organisasi yang tertuang dalam ADIRT siswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia Pasal 11, tiga-tiga pemenang pengurus Bagaimana? Sepakat Pasal 11, dinyatakan sepakat Pasal 12, telah terima jabatan yang pertama, penyerahan fungsi kepengurusan lama ke kepengurusan baru dilaksanakan pada forum pelantikan pengurus yang terbentuk. Yang kedua, pelaksanaan fungsi pengurusan dilaksanakan setelah forum setelah terima jabatan dari pengurus demisioner kepengurus yang terbentuk. Beberapa pasal 12, setelah terima jabatan. Terima kasih. Semangat kasih. Terima Dan mulai Pasal 12 dinyatakan sepakat. Sepakat. Pasal 13 pemilihan kepengurusan yang pertama pemilihan ketua dan pengurus tim sisbo program studi sistem informasi universitas cyber asia memiliki ketentuan yang pertama ketua himpunan mahasiswa program studi dengan cara terdapat sebagai anggota himpunan mahasiswa program studi berstatus mahasiswa aktif. Di Universitas Siber Asia dan pernah menjabat kurus himpunan mahasiswa program studi. Yang kedua pengurus himpunan mahasiswa program studi terdaftar sebagai anggota himpunan mahasiswa program studi berstatus mahasiswa aktif di Universitas Siber Asia. Komposisi kepemurusat pengurusan, ke pengurusan mahasiswa program studi sistem informasi Universitas Siber Asia berlokasi di Universitas Siber Asia Menara, Universitas Nasional 1 dan 2 berasal dari Mahasiswa program studi sistem informasi sekurang-kurangnya telah menempuh 2 semester. Yang kedua, komposisi kepengurusan hip-sispo program studi sistem informasi Universitas Andalusia. Berlokasi di Universitas Said menara Universitas Nasional 1 dan 2 berasal dari mahasiswa program studi sistem informasi sekurang-kurangnya telah menempuh 2 semester. Itu pasal 13, bagaimana? Sampai Tepuk, intrupsi dulu, intrupsi Mohon oh, maaf ya, Tepang, Tepang. Uh, Mungkin uh, agak diturunkan sedikit Saya mau lihat untuk status Mahasiswa aktif itu bagaimana Untuk yang cuti itu cuti tanpa lapor itu Apakah dianggap aktif atau bagaimana Jadi mohon untuk disitu diperjelas Untuk cepat mahasiswa cepat, aktif Terima untuk mahasiswa aktif itu, jadi kita tidak gamang gitu Oke, memang mahasiswa aktif itu berarti mahasiswa yang uh, tidak cuti, tidak keluar, baik kita cuti lapor maupun cuti tidak lapor. Oh gitu ya. Jadi mohon untuk catatan ditambahkan, jadi biar jelas. Terima kasih. Dinanjut. Terima kasih. Ini yang ngomong siapa? Saya tidak tahu. Pak, Pak, Pak Joko ya, ya saya. Joko, Pak Joko. Ya, Pak Joko. Pak Joko. Kita Pak Joko. Berarti untuk pasal 13, sepakat dengan catatannya. tentang Pasal 14, sanksi kepengurusan. Yang pertama, pengurus dapat diberikan sanksi apabila tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Yang kedua, prosedur pemberian dan jenis jenis sanksi selanjutnya diatur dalam aturan tersendiri. Yang ketiga, jika dalam kepengurusan terjadi kevakuman, maka setengah dari anggota dapat mengusulkan kepada Ketua Program studi untuk membentuk pengurusan baru melalui melalui rapat yang dituju untuk itu. Itu pasal 14, aksi pengurus bagaimana? Bab Pasal 14, alumni. Pasal 15. Yang pertama, alumni HIMSISVO, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Cyber Asia adalah anggota HIMSISVO, Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia berlokasi di Universitas Cyber Asia, Menara Universitas Nasional 1 dan 2 yang telah habis masa keanggotanya dan telah menyelesaikan masa setidupnya. Yang kedua, Alumni Im -siswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia berlokasi di Universitas Cyber Asia, Menara Universitas Nasional 1 dan 2 dapat berkoordinasi dengan pengurus melalui prosedur yang diatur sajuna oleh pengurus untuk bab 14 Lumini Pasal 15 Bagaimana? Akan Aka. baik untuk Bab 14 Pasal 15 ya, dia sudah menyatakan sepakat Bab 5 Perbendaharaan Pasal 16 Yang pertama Penyerahan seluruh harta benda dilakukan pada forum setelah terima jabatan Yang kedua Perbendaharaan selanjutnya dilaksanakan oleh pengurus yang telah terbentuk dan dijalankan sesuai keperluan organisasi Ke Pasal 16 Bagaimana? Akan pasal 16 dinyatakan sepakat untuk bab 6 atribut organisasi pasal 17 dan lambang lambang Nipsisfo ada gambar seperti ini ada tulisan Nipsisfo merupakan nama organisasi untuk kata ini di sistem fonnya informasi lanjut yang kedua Universitas Cyber Asia Organisasi Organisinya berada di bawah lawan Universitas Cyber Asia. Lanjut, background logo. Data belakang logo yang diambil dari layar logo Universitas Cyber Line yellow box. Pembatas data informasi agar tetap aman. Artinya. Terus, lanjut. Foundation Line. Karispondasi penyebaran informasi. Artinya. Yang kelima, box information, kotak penyimpanan data untuk dot, user yang menerima informasi. Terus, lanjut, itu data informasi, data informasi sendiri, dan data, data informasi yang masuk ke dalam box. Lanjut, warna kuning, F6D30D, warna yang membawa kesan kebahagiaan dan juga optimis. Dan juga sering dikaitkan dengan jiwa muda yang memiliki kreativitas. Warna biru 034E 7D, warna yang bawa kesan kepercayaan dan profesionalisme dan juga warna yang sangat berkaitan dengan keamanan dan juga teknologi. Warna putih, FFFF, FFF, warna yang bawa kesan kemudian serta menciptakan estetika yang minimalis. Warna hitam 06 kali, warna yang bawa kesan elegan setelah sering diartikan sebagai sebagai warna kekuatan, lanjut bagaimana masa 17 tentang lambang Mungkin gambarnya yang di atas logonya yang hitamnya dihilangkan? Ya, di atas, yang di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, di atas, ya? atas, ke Pak, ini mungkin ini. Bisa dilempar lagi ke ini, Ketua Sidangnya. Baik, saya... Pada Pak Tarimo sudah siap? Ya, saya pengalihkan kepada Ketua Sidang. Tersilakan ya, Pak Tarimo. Peralian, peralian yang saya terima. Pasal 18, Tempel. Satu, panjang 3,5 cm. Dua, lebarnya 2,5 cm. Pasal 15, bagaimana? Setelah sidang. Terima Lanjut, bab 7, perubahan ADART. Pasal 19, perubahan ADART hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Besar atau MUBES, BIMSISFO, Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia dengan pertimbangan seluruh forum dan dirumuskan berdasarkan keputusan rapat plenum. Bagaimana? Pasal 19. Sepakat. Bab 7, pasal 19 menyatakan sepakat. Bab 8, pembubaran. Pasal 20, poin 1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam musyawarah besar UBES atau yang diadakan khusus untuk itu dengan pertimbangan seluruh anggota yang hadir dalam forum dan diputuskan berdasarkan mufakat. Poin dua, dibebukan oleh Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Dan bagaimana peserta sidang untuk Pembelapan? Okay. Terpakat. Bab 8, pasal 20 dinyatakan sepakat. Bab 9, penutup. Pasal 21, ADART ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau kembali dalam musyawarah besar dim Sisko, Program Studi Sistem Informasi Universitas Saiburasia yang berlokasi di Universitas Saiburasia Menara Universitas Nasional satu dan dua dengan syarat 50% plus satu dari anggota yang hadir menyetujuinya. Ditetapkan di Jakarta disahkan oleh Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia, Ibu Vika Febri Mulyati S.K.M.K.M. Bagaimana sembil Pak Sembilan? Kasal 21. Sepakat. Sepakat. Sepakat. sepakat. sepakat. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Halone diketatkan ini. mohon izin Ibu Bu ini kita lanjutkan dengan pemaparan proker atau pengesahan daar terlebih dahulu oke kita uh, dengarkan dari Bu Fika saja oke oh, Bu apakah bisa atau lagi sedang sibuk dengan bayinya Baik oh, Bu Fika oke okay. Jadi memang eh, ini masih dengan beberapa catatan ya. Jadi nanti tinggal eh, revisi-revisinya dikerencan ke ketua prodi karena ini sudah disepakati oleh eh, anggota ya di sini. kita lanjut ke pemaparan visi misi. Pemaparan visi misi. Ya, baik. Okay. Okay. Maaf, maaf, maaf untuk yang e, per divisi silahkan ininya diganti di depan nama divisinya setiap anggota silahkan ini ubah rename namanya contohnya Pak Arman tulis ketua divisi, ketua divisi maaf Kuta Himsiswab gitu. apa okay. salah saya ceritanya?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 Mohon izin Bunia untuk uh, ini disampaikan semua baik ketua wakil atau hanya per divisi saja. Okay. Per divisi saja dulu sama kelompok per divisi. Per divisi saja. Per divisi saja. Sebentar. Kirimin. Emang lemah kirinen namanya dengan divisinya mati-mati. Hai gimana ya Mungkin setiap divisi punya masing-masing slide atau memang hanya dari Pak Ajeng? Ini langsung ke ini aja ya Bu ya, proker aja. Aku tadi ngecutnya mau visi-visi dulu sih Bu? Makanya aku tadi nyari dulu. Visi-visi oh, sudah dijelasin. Sudah, ya, ya, ya, langsung ya. aja ke proker aja. Ya. Mohon maaf ya Bu. Ya, apa-apa. Sudah terlihat, mohon maaf sebelumnya. Sudah. Terima kasih, ya. Untuk yang pertama, yakni dari Divisi Riset dan Edukasi yang diketuai oleh Kak Jeremy. Oh, sorry. Yang diketuai oleh... Siapa ya? Pak Haryo. Oh ya, Pak Haryo. Mohon maaf, Ibu. Waduh, Pak Haryo, dipersilahkan. Terima kasih. riset dan aplikasi. Ya, yang pertama program pertama yang penting, kita akan melanjutkan studi kual, ya. kita akan mengeksplorasi kegiatan studi kual yang sudah pernah berjalan dulu ya, dan mungkin kita akan mendekati kemungkinan ada studi lainnya lain Yang pasti kita akan memperhatikan juga uh, waktu-waktu kajiannya, uh, mungkin waktu kita ngobrolnya ya. jadi uh, kita akan berterima kasih nanti. Yang kedua program pertama yaitu adalah Membangun media digital atau blog Untuk sarana penyediaan informasi Yang terdapat tentang Perlombaan mungkin Atau webinar, training, biasa Atau project lain Atau kolom pekerjaan yang, uh, Informasinya itu bersumber dari Internal ataupun atau external ya. Terus yang ketiga uh, program kerjanya adalah Siti, bakat, minat Dan skill Terima kasih untuk uh, Bapak Haryo. Mohon izin untuk rekan-rekan, untuk sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pemaparan program kerja masing-masing divisi. Uh, Mbak Ajeng, ya benar ya, dari Pak Joko Terus uh, yeah. uh, mempersilahkan ke perwakilan divisi untuk membawa, membacakan program kerja Mohon disampaikan nama-nama. Ketuanya dan anggotanya, ya, Mbak Ajeng. Ya, oh, baik, Ibu. Terima kasih untuk Pak Joko Sarannya. Terima kasih, Ibu, untuk Pak Haryo. Boleh diperkenalkan untuk anggota-anggota yang ada di divisi edukasi. Terima kasih untuk Pak Haryo, uh, Ibu. Mau izin sebentar, mau mengambil cesan karena laptopnya lowbat. Uh, biarkan ini, berikan saja dulu ke ini, ke divisi selanjutnya, untuk divisi selanjutnya ya. Ini dari divisi Human Resource Development yang diketuai oleh Kak Jeremy. Kepada Kak Jeremy, dipersilahkan untuk memperkenalkan anggotanya sebelum memaparkan program kerja dari Divisi HRD. Baik, terima kasih, oleh Mbak Ajeng. Jadi, di Divisi HRD ini, saya, Jeremy, sebagai Ketua Divisi. Dan anggota atau anggota saya yang pertama itu adalah Mbak Devina, saat ini sedang ada berhalangan, tidak hadir. Yang kedua, Mbak Stella ada. Mbak Juliet, ada. Pak Nino ada, dan Pak Joko juga ada. Oke. Jadi, ada empat program kerja ya di divisi kami ini. Yang pertama itu, kami akan mendata mahasiswa-mahasiswa yang aktif di SI Indonesia ini. Yang kedua itu, kita akan, kami akan mengelola pengurusan HIMSISFO. Dan yang ketiga, pengawasan dan mengevaluasi perjalanan Insisfo Dan yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan Insisfo. Sekian. Terima kasih untuk Kak Jeremy. Mohon maaf untuk yang lain, apakah tadi suaranya terdengar? Untuk Kak tengah, Jeremy, mengharkannya yuk. Terima kasih Untuk selanjutnya Dari divisi multimedia dan branding Yang diketuai oleh saya sendiri Mohon izin ibu untuk yang membacakan Nanti akan dibacakan oleh rekan saya Yaitu Kimberly Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota Yang ada di divisi multimedia dan branding Yang pertama ada Kak Novi Trihadi Yang kedua ada Kak Helda Selanjutnya ada Kak William, Totua, tua dan ada Kimberly serta Kak Afif untuk anggota multimedia yang aktif. Ibu mohon izin, dan selanjutnya untuk pemaparan program kerjanya akan disampaikan oleh rekan saya. Kimberly, kepada Kimberly, ini persilahkan. Terima kasih, Mbak Arsil. Selamat malam semuanya. Ikan saya memaparkan program kerja divisi multimedia dan branding. Yang pertama, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan setiap kebijakan dan seluruh program kerja serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan divisi multimedia dan branding kepada kedua dan wakil kedua melalui kepala divisi. Kemudian, mensinergikan setiap kegiatan divisi multimedia dan branding dengan divisi lain serta komil pada HIMSISPO agar dapat berjalan secara serempak dan tercapai tujuan dari setiap kegiatan HIMSISPO. Kemudian mendukung setiap kegiatan Universitas Siber Asia pada umumnya dan program studi sistem informasi pada khususnya dalam bidang multimedia dan branding, serta pengelolaan sosial media. Desain menetapkan dan mengatur segala promosi Universitas Siber Asia pada umumnya dan program studi sistem informasi pada khususnya serta semua kegiatan Himsispo baik dalam bentuk media cetak dan sosial media. Mengoptimalisasikan sosial media Himsispo untuk mempublikasikan universitas siber Asia pada umumnya dan program studi sistem informasi pada khususnya ke masyarakat luas. Kemudian himne program studi sistem informasi Universitas Siber Asia dan terima kasih. Terima kasih untuk Kimberly atas pemaparannya. Untuk yang selanjutnya yakni divisi Public Relation yang diketuai oleh Kak Glory Tarop kepada Kak Glory Tarop dipersilahkan. Baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Baik, terima kasih. Untuk divisi Public Relations uh, diketuai oleh saya sendiri dengan tujuh anggota yaitu yang pertama Kak Anisa Nasiroh, yang kedua Kak Arin Karlina, yang ketiga Kak Intan Kumala, yang keempat Kak Lorenzo Simanjuntak, yang kelima Kak Muhammad Syaifulloh, yang keenam Rohayati dan yang ketujuh Saskia Pandiangan dan pada malam hari ini yang hadir dalam kegiatan uh, malam hari ini cuma dua orang yaitu Kak Anisa dan Kak Intan dan yang lainnya uh, berhalangan. Berikut program kerja dari divisi Public Relation. Yang pertama mengembangkan citra Universitas Siber Asia pada umumnya dan prodi Sistem Informasi pada khususnya di mata prodi lain Universitas Siber Asia dan masyarakat umum. Yang kedua, membentuk, menjalin, dan mengembangkan hubungan kerjasama yang baik, efektif, efisien, dan berdaya guna tinggi antara mahasiswa prodi sistem informasi dengan prodi lain pada Universitas Cyber Asia, serta sivitas akademik dari perguruan tinggi lain. Yang ketiga, menyampaikan informasi dan publikasi kepada mahasiswa, sosial media, sifitas akademik, dosen maupun masyarakat umum segala kegiatan kinsisko serta promosi Universitas Siber Asia pada umumnya dan produk sistem informasi pada khususnya. Yang keempat, berkoordinasi dan bersinergi dengan divisi multimedia dan branding dalam setiap kegiatan penyampaian informasi, publikasi, dan promosi. Yang kelima, yang kelima kegiatan kerjasama antar kodi, baik berupa lomba atau webinar. Dan yang terakhir, kegiatan dengan lembaga atau organisasi di luar Universitas Siber Asia, seperti webinar atau workshop. Sekian, selamat program kerja divisi public relationship terima kasih terima kasih untuk kak gelori atas pemaparan serta perkenalan untuk anggotanya dilanjutkan oleh pak deni kurniawan selaku ketua dari divisi kewirausahaan untuk pak deni dipersilakan terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, suara terdengar terdengar pak terdengar pak, oh. terdengar, pak. Divisi Keurusahaan diketuai oleh saya Dini Kurniawan Dengan anggota Primo Sublianto, Julina, Juliana Ayulandari, Novida Junianti, Simajuntak, Imam Hadi Mustafa, dan Dinaldo Kurniawan Berikut pemaparan uh, untuk program kerja Divisi Keurusahaan Satu, melakukan identifikasi potensi mahasiswa sispa unsia, khususnya terkait skill dan pengalaman yang saat ini dimiliki Dengan mengacu program hima nomor dua Dua, melakukan identifikasi kebutuhan pasar hard skill atau soft skill serta networking dengan industri yang mengacu program HIMA nomor dua. Tiga, mengidentifikasi program-program pemerintah dan swasta dalam lomba, webinar, pelatihan, dan kewirausahaan dengan mengacu program HIMA nomor dua, tiga, dan lima. Mengidentifikasikan program kampus, merdeka, dan inkubasi khususnya yang selaras dengan program kewirausahaan mengacu program HIMA nomor 2 dan 3 dan 5, serta mampu kerjasama dengan kooperasi untuk program inkubasi bisnis untuk uh, kedepannya. Uh, selanjutnya, membuat aplikasi sederhana untuk menyelenggarakan event, desain berbayar, dan lain-lain, platform dibuat gotong royong oleh mahasiswa SISPO yang memiliki kemampuan yang uh, dalam anggaran dari kampus atau partisipasi dari internal mahasiswa SISPO, mengacu program HIMA 1, 2, 3, dan 5. Uh, kemungkinan cukup dari divisi perusahaan. Terima kasih. Saya kembali lagi, Mbak Ajeng. Baik, terima kasih untuk Pak Deni atas pemaparannya. Dilanjutkan untuk divisi yang selanjutnya, yaitu divisi kerohanian yang diketuai oleh Bapak Fuad Hasan. Dipersilakan untuk memperkenalkan para anggota serta pemaparan dari program kerja divisi kerohanian. Terima kasih. Baik, uh di sini saya akan memberikan informasi bahwasanya untuk ketua yaitu saya sendiri Fahsasan dan untuk uh, menghangatkan suasana saya minta izin uh, setelah meng mengenalkan anggota-anggota saya saya akan coba untuk uh, mendelegasikan paparan kepada Mbak Teresia ya nah, selanjutnya setelah Mbak Teresia Uh, ada Mbak, soalnya show shownya so, Flondari, Atmanda. Ada, -ada, ada, keempat ada Mas Tala Talimudin. kelima ada Fatimah Nasution, keenam ada Dani, Saventarian Top, ketujuh ada Natalia Olivia. Selanjutnya saya mohon izin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikut program kerja dari Divisi Kerohanian Himzispo Universitas Aibrasya. Program kerja yang akan dilakukan oleh Divisi Kerohanian dalam waktu dekat yang pertama melakukan kegiatan keagamaan dari masing-masing agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, memberikan santunan kepada fakir miskin, panti asuhan, dan orang-orang yang kurang mampu. Yang kedua, bagi mahasiswa atau mahasiswi muslim mengadakan kegiatan acara Idul fitri dan syawalan setiap setahun sekali. Mengadakan kegiatan acara hidup adha atau hari kurban setelah setahun sekali. Yang ketiga, bagi mahasiswa Nasrani ini akan mengadakan kegiatan natal setahun sekali, kegiatan Paskah setahun sekali, kegiatan persekutuan dua prodi di dua minggu sekali. Berikut adalah program kerja unggulan dan divisi kerohanian. Yang pertama melakukan kegiatan keagamaan menurut agama masing-masing. Contohnya misalnya webinar IP dalam Islam. Yang kedua, pada hari Jumat membuat kegiatan keagamaan. Ketiga, dokumentasi kegiatan keagamaan berupa video singkat. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Teresia ya, atas pemaparannya dan terima kasih untuk Pak Fuat atas uh, perkenalan untuk anggota Divisi kerohanian, mohon maaf. Untuk yang selanjutnya ya, ini dari Koordinator Wilayah. Di sini diketuai oleh Bapak Agus Susanto, kepada Bapak Agus dipersilakan. Terima kasih moderator atas kasih. waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin izin. Bapak, Ibu, dosen, Kaprodi, pembina, dan yang berkesempatan hadir pada kegiatan ini. Selanjutnya saya akan membacakan program kerja koordinator wilayah. Program kerja koordinator wilayah, mohon maaf, sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk anggota Koordinator Wilayah di sini saya selaku Ketua. Kemudian anggota eh, satu, Pak Trimo Sabilianto untuk Koordinator Wilayah Jawa Tengah. Dua, Muhammad Alpat Arasi untuk Koordinator Wilayah Sumatera. Tiga, Pak Haryud Dwi untuk Koordinator Wilayah Jawa Timur dan Bali. Selanjutnya ada sedari Dina Mariani untuk koordinator wilayah Kalimantan. Yang kelima Ahmad Paris Jubaidi untuk koordinator wilayah Papua. Dan yang terakhir ada Jeremy Tumbur Mamopar untuk koordinator wilayah Jakarta. Selanjutnya program kerja yang akan dilakukan oleh koordinator wilayah dalam waktu dekat. Yang pertama itu mengumpulkan data asal daerah mahasiswa prodisi sistem informasi melalui divisi HRD. Yang sejatinya sudah kami laksanakan dari awal persiapan pembentukan organisasi IMSDISPO ini. Yang kedua, menunjuk mahasiswa dari daerah-daerah sebagai perwakilan koordinator wilayah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan promosi Universitas Cyber Asia pada umumnya dan body sistem informasi Universitas Cyber Asia khususnya di daerah asalnya yang ketiga melakukan pendekatan pada kepada seluruh siswa mahasiswa eh, Universitas Cyber Asia untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya sebagai bahan pertimbangan organisasi HIMSISPO mengawal kebijakan Universitas Cyber Asia pada umumnya dan Prodi, Sistem Informasi Universitas Cyber Asia, pada khususnya melalui kegiatan KOPDAR UNSIA. Nah, hal ini mungkin nanti kita akan e, kerjasama dengan beberapa divisi. Selanjutnya, e, mengkoordinir yang keempat, mengkoordinir persoalan mahasiswa di daerah melalui perwakilan koordinator wilayah, sebagaimana saya sebutkan tadi, di daerah asalnya masing-masing, mahasiswa Universitas Cyber Asia pada umumnya, dan prodi sistem informasi, pada khususnya melalui sharing session, dan kegiatan keempat ini uh, adalah bentuk kerjasama nanti dengan uh, divisi edukasi. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator atau pengarah. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Agus. Atas pemaparannya, uh, sekian untuk uh, problem kerja dari masing-masing setiap divisi. Akan kami buka untuk sharing session serta tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu, dan nanti akan dipersilakan untuk bertanya. Uh, Mohon maaf, ya, uh, yeah. ada penyampaian dulu dari wakil ketua untuk. Program unggulan itu. Oh, baik. Sebentar. Silakan, Pak Ahmad Harianto. Silakan untuk Pak Ahmad Harianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om tuas diastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada pun rencana program kerja ITSPO masa bakti tahun 2022-2023 sebagai tindak lanjut dari program kerja untuk mewujudkan visi yakni menjadikan mahasiswa organisasi himpunan yang mampu mewujudkan mahasiswa program sistem informasi Universitas Cyber Asia yang aktif, solid, amanah, dan bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan program studi Sistem Informasi Universitas Saya, Asia. adapun program unggulan yang kami pilih untuk divisi SDM, yaitu pengolahan data mahasiswa, sistem informasi aktif terdiri dari domisili maupun wilayahnya, dan menyelenggarakan latihan dasar kepemimpinan tim Cisco lalu di DPC Riset dan Edukasi, yaitu mensukseskan kegiatan study club yang sudah berjalan, dan yang kedua, membangun media informasi digital untuk kegiatan himpunan mahasiswa sistem informasi. Dan yang ketiga, melaksanakan webinar internal maupun eksternal, atau antar prodi, dan dari divisi kerohanian, yang pertama dokumentasi kegiatan keagamaan seperti bulletin video di setiap kegiatan hari keagamaan, yang kedua bulletin mingguan seperti bulletin Jumat dan bulletin minggu. Dan dari DPC Corwil, nomor satu, melakukan pendekatan pada seluruh mahasiswa sistem informasi melalui sharing session dan mengkoordinir permasalahan mahasiswa pada sharing session berdasarkan wilayah dimotori oleh perwakilan wilayah. Demikian, program-program unggulan yang akan kami bawa pada masa bakti kami sarapan kami dapat dilaksanakan secara konsisten, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan dan pelaksanaan guna mencapai visi dan misi himpunan mahasiswa sistem informasi Ya, demikian yang dapat saya sampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Ahmad, eh, sorry, Pak Ahmad Dipersilakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya seputar eh, program kerja masing-masing divisi serta program umum yang disampaikan oleh Wakil Ketua dan Ketua Hibus Salah satu mau bertanya, silahkan ya. Eh, uh, saya boleh nanya langsung ya? Iya, silakan ibu. Uh, tadi Mbak Ajeng boleh lihat slide yang uh, divisi kerohanian ya? Baik ibu. Sebentar ya ibu. Okay. divisi peruhannya. silakan ibu uh, itu maksudnya gimana ya mengadakan kegiatan acara Idul Fitri maksud acaranya apa ya apakah kita mengadakan mungkin uh, seperti hal bihala gitu ya kan kalau sholat bersama kayak nggak mungkin ya kira-kira gimana itu acara apa aja gitu yang mungkin ya kan dari waktu dekat ini ya kira-kira apa nih dari di fisik rohanian ya, bu terima kasih uh, izin menjawab uh, ini sih sebagai bentuk masukan aja jadi kalau seandainya yang sudah berjalan itu seperti kemarin ya bu, setiap kegiatan buka bersama bubar gitu. Alhamdulillah kan sudah dilakukan satu kali nah, di sini saya mencoba gitu. Kira-kira boleh nggak setelah bubar kita bikin seperti ini gitu, bentukannya seperti itu sih bu. Atau yang yang kedua untuk yang idul adha gitu kan, uh, apa kita uh, membuat satu total donasi yang sifatnya bisa bisa kita lakukan gitu kan entah atau kita titipkan hewan kurbannya gitu itu sih bu oh berarti lebih ke kegiatan ramadan gitu ya kalau ya. acara idul fitri kayak eh, gimana gitu masih kurang pas aja gitu ya terima kasih bu masudanin mungkin memang Kari lebih serafi, ya rahmat, mungkin memang lebih ke hal lebih halal bihalal ya Ya. halal -hal -hal virtual mungkin gitu iya ya. gitu, ya. boleh bu ya. ngap -ngap. Nah, ini eh, setiap satu tahun sekali ini kayaknya gak cocok kata-katanya karena eh, ini kan eh, masa bakunya cuma satu tahun, jadi yang ini dihapus saja kata-kata satu tahun sekali Itu terima kasih bu ya. arahannya bu, makasih ya. alam ya bu ya, banyak dimalumin aja bu Fesa, bu Nia gak ya. apa apa aja musyawarah ya Judulnya kita dapat yang bagus kita mengamat izin iklan di belakang hati hati mengamat tadi ada itu kelihatan apa ayo ada iklan saya nggak lihat lah sih tinggal lihat bagus banget bagus banget ya ini masukkan tadi profesor ya jadi eh, kemarin ya sempat saya arahkan untuk bagian divisi kerohanian ya fokusnya ke ini dokumentasi kegiatan keagamaan. Nah jadi nanti kita punya sosial media. Eh, jadi rekan-rekan di setiap daerahnya ini eh, nanti kerjasama dengan mood ya video ini. Video kayak dokumenter eh, lebarannya gitu kayak ucapan gitu. Kayak, kayak gitu ya Pak. What? Nanti dikoordinasi Ayo. aja dengan mood brand. Oke dengan yang ini bukan cuma Jumat ya kuotnya misalnya hari Minggu. Iya Bu, seperti bulan minggu, minggu, minggu dan bulan Jumat. Oke, maka si Pak Buat. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Syahrul ini. Tiap Jumat ya Pak Ahmad, Allah. Unsia, Pak Tentu gak ada ceramah nih unsiabuat. Bulan dan bulan, bukan ceramah. Lanjut Baik, terima kasih Bu Faisal untuk masukannya. Dipersilakan untuk rekan-rekanan yang lain Apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan dianjukan Nino Om Joko Mau nanya Om Nino Om Joko Atau Mas Agus Siap-siap Om Siap Siap Siap atau udah jelas nah, setelah ini ada apa lagi Mbak Ajeng? Setelah ini selesai Ibu langsung ditutup. Kita sampai saya sambil baca ya tadi saya ketinggalan. Ya. Oh, iya tidak Ibu, maaf, tidak apa-apa Bu. Tungguin kok Bu. <laughs> tidak akan Bu. Mungkin digeser-geser Mbak Ajeng. Oh, baik Ibu. Mungkin dari atas. Kayaknya Bu pesa ketinggalan dari atas deh. Karena di belakang-belakang baru ini. Ini saya tadi dikirimin kok sama Pak Arman, saya lagi baca aja. Oh, dibaca. Baik. Ya, <laughs> Matis jaringan dulu. Hmm. Untuk riset dan edukasi, boleh ya saya nambahin ya, satu ya program kerjanya. Uh, ini kan membangun manajik digital ya, kemudian ada survei bahkan. Uh, boleh ditambahin nggak uh, mengikuti perlombaan gitu mungkin uh, menambahkan atau apa ya bahasanya ya seperti mencarikan atau menyiapkan mahasiswa mahasiswa untuk e, mungkin perlombaan kayak gitu ya? Nah, iya ya, atau e, mungkin ada lomba di luar, nah nanti tim riset sama e, tim riset dan adu edukasi ya yang akan membuat perencanaannya gitu ini siapa nih yang mau maju gitu ya oke boleh oh. berarti kerjasama dengan HRD ya HRD minta tolong dibantu ya Oke, okay, uh, mungkin di sini yang di divisi riset dan edukasi ya di situ bagian surveinya survei minat dan bakat ya, jadi cuma bukan cuma bakatnya, jadi ada minat. Ya. Yeah. Uh, ini untuk PR kegiatan ya. kerjasama antar prodi ini maksudnya gimana ya? PR ya, mungkin bisa menjawab dulu. Untuk di PR. Ketua divisi atau yang mewakili bisa dijelaskan. Baik Bu, uh, Kak Anisa, Kak Intan, apakah ada yang ingin menjawab? Oke. Okay. Uh, baik oh. ya musyawarah ya. Ya. Yeah. Uh, baik Bu, untuk kurang lebihnya hmm. uh, kegiatan antar divisi ini biasanya. Oh, kayak mengadakan webinar bareng dengan mengambil tema yang sejalur gitu Bu Atau mungkin mengadakan lomba misalkan lomba main game nah, Nanti bisa dari antar prodi juga Bu Seperti itu kurang lebihnya Terima kasih Oh lomba ya hmm, Mungkin bisa kali ya kerjasama kalau uh, dengan bagian Uh, riset dan edukasi ya tadi untuk lomba PR kerjasama dengan prodi lain itu kali aja ada uh, lomba membuat sebuah sistem informasi akuntansi gitu ya yang mana kan pasti butuh orang akuntansi gitu ya mungkin bisa di mungkin seperti itu kali ya oke karena misalnya Uh, ada ajakan ataupun kita yang memulai uh, jadi yang menangani uh, kerjasama antar-prodi ataupun universitas itu berada di PR, buka bisa kayak gitu ceritanya Oh. Okay. Uh, jadi uh, kalau misalnya ada ajakan ataupun, kan perencananya mungkin kayak webinar sejauh ini si webinar bersama atau lomba ya entah nanti kerjasamanya yang lain ya kita sediakan aja di PR kayak gitu Oh. Oke. Okay. Hmm. Oke, okay, Mbak aja, uh, karena kita kesepakatan tanya sampai dua uh, mungkin bisa ini. Eh, Bu Pesak, siapa tahu masih ada yang letak? ini masih ada waktu. Masih dua menit lagi ya, <laughs> <laughs> <susur> Ini Enggak apa, apa sih kalau mau ditutup? Ya, yeah. oke. Okay. Karena kita kesepakatannya dua satu Uh, ini, nah, silakan ditutup Mbak Ajeng. Baik, Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan seluruh dosen Universitas Cyber Asia yang telah menyempatkan hadir pada acara musyawarah Besar UNSISPO pertama Kabinet Cyber Unity, program uh, pengabdian tahun 2022 dan 2023. Baik, Ibu. Sebelum acaranya saya tutup, ada arahan dari Ibu Nia untuk mengambil foto bersama. Ada yang bisa membantu mendokumentasikan? Oke, bisa dari saya sendiri. Baik, Ibu. Silakan teman-teman sudah open semua semua kamera Mohon untuk dinyalakan kameranya untuk rekan-rekan semua. Maaf ya saya nggak open cam ya saya lagi di jalan. Baik ya, baik ibu. Oke okay, kita mulai dari slide pertama karena di sini ada dua slide. Kita mulai slide pertama, di sini ada Mbak Ajeng, Pak Agus, Pak Mbak Natalia, sampai Mbak Natalia Desi, ada Pak yang. Oke, satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Di sini ada Pak Haryo, Pak Joko, Mbak Tere, Pak Demi ya. Oke okay, siap, 1, 2, 3 Oke, sudah ya Oke okay, semuanya silahkan Mbak Ajang ditutup kembali Baik Ibu, terima kasih uh, Terima kasih sekali lagi untuk para rekan-rekan semua yang sudah menyebabkan hadir Untuk acara MUBES pada malam hari ini Atas segala penyampaian kami Apabila ada yang kurang berkenan Baik kata perbuatan Ataupun pemaparan kami tadi eh, Kami mohon maaf Dan kepada Allah kami mohon ampun Semoga kedepannya Himsispo akan bisa ikut andil Dalam membesarkan Universitas Cyber Asia Dan juga memberikan Nama-nama eh, yang terbaik Untuk Universitas Cyber Asia Amin. Saya selamat. Amin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca Lafaz Hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri Taufik taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. jaya, jaya, jaya. <tuk> <tuk> Kalau jaya jaya dam kardong. <tuk> <tuk> <tuk> Dunia, terima kasih teman-teman sudah hadir dan mensukseskan acara ya, ini saya pangling loh Bu, recording-nya di off dulu Bu saya eh, bu Pesah <laughs> punya keren banget Ya Bu, sampai juga pangling <laughs> pangling <laughs> ya Bu iya Masya Allah ya, Selamat Selamat lho, ya. Bu. masih ada tugas menyebut istri, terima kasih terima ya, kasih Assalamualaikum terima kasih untuk teman-teman semua izin left ya terima kasih Halo,